Kenapa orang harus mencari uang? Orang mencari uang karena uang diperlukan sebagai alat pertukaran dalam kehidupan sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Selain itu, uang juga dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa yang meningkatkan kualitas hidup, seperti pendidikan, rekreasi, dan perjalanan. Selain kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup, Uang juga dapat digunakan untuk berinvestasi dan menciptakan kekayaan. Dengan cara ini, seseorang dapat memperoleh stabilitas keuangan jangka panjang dan mencapai tujuan keuangan yang lebih besar. Selain itu, mencari uang juga dapat memberikan rasa prestasi dan kepuasan karena seseorang bekerja keras untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Hal ini dapat memotivasi seseorang untuk terus berkembang dan memperoleh kesuksesan dalam karir atau bisnis mereka. Namun, penting juga untuk diingat bahwa uang bukanlah segalanya dalam hidup. Keseimbangan antara uang dan kebahagiaan, hubungan, dan kesehatan mental dan fisik sangatlah penting untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Sejarah uang uang telah digunakan sebagai alat pertukaran dalam kehidupan manusia selama berabad-abad. Sejarah uang dapat dilacak kembali ke zaman kuno, ketika manusia mulai menggunakan barang-barang yang memiliki nilai intrinsik sebagai alat pertukaran. Pada awalnya, barang-barang seperti biji logam, gading, batu permata, dan kain digunakan sebagai uang. Namun, pada masa Yunani kuno, mulai digunakan sebagai alat pertukaran yang lebih praktis dan mudah diakui. Kemudian, pada abad ke-7 Masehi, Cina mulai menggunakan kertas sebagai uang. Di Eropa, kertas uang pertama kali digunakan pada abad ke-17. Pada abad ke-20, uang elektronik dan kartu kredit mulai dikembangkan sebagai alternatif bagi uang tunai. Uang digital juga semakin populer dengan munculnya teknologi blockchain dan kriptokaransi. Saat ini, uang digunakan di seluruh dunia sebagai alat pertukaran yang penting dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis. Meskipun bentuk uang terus berkembang, fungsinya sebagai alat pertukaran dan penyimpan nilai tetap menjadi hal yang penting bagi masyarakat. Fungsi uang masa kini Fungsi uang pada masa kini masih sama seperti pada masa lalu, yaitu sebagai alat pertukaran, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi dan perubahan sosial, peran dan fungsi uang juga terus berkembang dan berubah. Berikut adalah beberapa fungsi uang pada masa kini. Alat pembayaran, uang digunakan sebagai alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Satuan hitung, uang digunakan sebagai satuan untuk mengukur harga dan nilai dari barang dan jasa yang ditawarkan di pasar. Penyimpan nilai, uang dapat disimpan sebagai aset yang bernilai dan digunakan sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Investasi, uang dapat diinvestasikan pada berbagai instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, dan reksadana, untuk menciptakan kekayaan dan memperoleh keuntungan. Transaksi elektronik, dengan adanya kemajuan teknologi, uang elektronik dan pembayaran digital semakin populer dan digunakan sebagai alternatif bagi uang tunai. Sarana pemindahan kekayaan, uang juga digunakan untuk mentransfer kekayaan dari satu tempat ke tempat lain, baik melalui transfer bank, transfer elektronik, atau lainnya. Alat tukar Uang juga digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional, di mana mata uang digunakan untuk membeli dan menjual barang dan jasa antar negara. Dengan peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan bisnis, uang tetap menjadi aspek yang sangat penting dalam masyarakat.